Oke, setelah Anda tahu posisi 1-6 dari 10 film India Kerajaan. Sekarang saatnya kita bahas posisi 7-8. 7. Manikarnika, The Queen of Jansi, 2019 Manikarnika, The Queen of Jansi merupakan film India bertema kerajaan karya Kangana Ranaut. Film dengan durasi 148 menit ini dibintangi oleh Kangana Ranaut, Atul Kurkani, Jishu Sengupta, dan Suresh Oberoi. Film ini sendiri diadaptasi dari kisah nyata Rani Bai, seorang tokoh pemberani yang mampu membawa perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris. Rani ini dijodohkan dengan seorang raja dari Jansi bernama Gang Hadar Rao. Hanya saja Gang Hadar Rao ini penakut, terbukti ketika penjajah Inggris datang. Gang Hadar Rao tunduk tetapi Rani Bai tidak takut sama sekali. Manikarnika, The Queen of Jansi memang tidak memiliki efek film sebagus bahu Bali, kostum tak semegah Bajirao Mastani, dan musik tidak seindah Fatma Tapi film ini menawarkan cerita yang menarik terlebih karena tokoh utamanya adalah seorang perempuan. 8. Mohenjo Daro, 2016 Film ini terinspirasi dari kisah peradaban sungai Indus, Mohenjo Daro. Film berpusat pada tokoh bernama Sarman yang datang ke Mohenjo Daro. Awalnya, Sarman hanya ingin berdagang, tetapi ia menemukan bahwa masyarakat di Mohenjo-Daro mendapatkan perlakuan semena-mena dari pihak kerajaan yang dipimpin oleh Maham dan anaknya Moonya. Di kota ini, Sarman bertemu dan jatuh cinta dengan Chani, seorang wanita yang dijadikan simbol keberkahan Sang Dewi Sungai. Di kota Mohenjo-Daro ini juga, Sarman menjadi tahu identitas siapa sebenarnya dirinya dan apa hubungan dia dengan Mohenjo-Daro. Film Mohenjo-Daro dibintangi oleh Ritik Rosan dan Puja Hegde. Film ini disutradarai oleh Ashutosh Gowar Rikar. Secara cerita, Mohenjo-Daro biasa saja. Sekian video tentang 10 film India kerajaan ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.